Betah gua ngekes sama kalian. Kerja gue jadi ringan. <tuk> <tuk> Saya <tuk> mau di takedown soalnya sama Polfa. Oke kita udah masuk di game yang ketiga tadi. Sindor mana suaranya? Ah. Ini masih pada semangat masih ya. Masih lah, ini malam Minggu. Ya, Lihat okay. tim RRQ Altrigo di match oh. kali ini bakal bikin mereka semangat walaupun Kamu mereka ke gua. Tapi ada. gua nih, gua, yeah. gua pengen ngingetin banget buat teman-teman yang masih nonton di live stream dimanapun kalian berada. <laughs> iya. Besok sempatkan diri kalian untuk datang ke Danasilor Senayan. Setuju okay. banget untuk setuju banget untuk malam ini juga masih ada satu match lagi. Yes. Jadi buat malam minggunya nggak tahu kemana kesini ke aja nemenin <laughs> Ranger <laughs> Mas kaum-kaum jomblo. Benar, dan ini aku juga mau ngasih tahu ya. Ini kita semua di sini berterima kasih banyak pada kalian semua penonton yang sudah mensupport dari yep. streaming dan juga yes. langsung. Karena tanpa kalian gak bakal ada, astaga. Tanpa kalian jenis Ang gak mungkin dateng. Tanpa kalian jenis Ang gak bakal <laughs> sebening ini, astaga. Wow. Lo tau gak, ini membuktikan, cipta Tuhan itu indah. Ini membuktikan kalau ada yang lebih bening daripada bihun, nah, jenis Ang. Kalau <laughs> <laughs> sebelahnya gimana sebelahnya? Oh Pak Apep is the best nah, ini juga mau kasih tau ya. Apa lagi? Aku ada sedikit aneh Juh, nih sama tim Aram. Gue tungguin apa yang lo bohongin coba. Ini itu ini tim RRQ uh -huh. tapi okay. selain jersinya yang sama, yeah. sepatunya sama semua. Woi, boleh oh. nggak kita samaan sepatunya sama RRQ? Ditambah lagi nih versi RRQ tuh banyak banget yang bajunya sama semua. Tim ya, RRQ, RRQ versi sama begitu? Bukan bajunya tim RRQ versi Everybody. <laughs> Oke. Okay. Nah katanya itu bisa didapetin di depan. Di depan ya. ya. Bisa beli di boot-boot yang ada di sini ya. Depan? Oh ya. depan? Eh ngomongin boot juga Black Shark lu bisa ikutin bootnya Black Shark buat ngedapetin handphone Black Shark 2 Pro. Benar juga. apa Ape aman ya eh aman, kan ada jempolnya apa-apa kita lihat Gila gua udah berdebat sepatu cuman. <laughs> Gilek, iya. Aman. Nggak dia mau dapetin kaos yang baru. Oke okay. oke, okay. back to the game dimana udah banyak banget hero yang dipin Udah ada 4 hero dua untuk masing-masing tim dan picknya udah sampai pick uh, berikutnya untuk tim RRQ. Ini uh. sebenernya aku ngeliat fansnya RRQ nih hmm. gila. Kalo kira fansnya Onyx lho, kuning-kuning juga soalnya. Wah ini dia nih, tapi terus aku lihat tadi ada beberapa jersey dipakai sama fansnya RRQ. Huh? Apakah itu apa fans apa namanya? Eh. Uh,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 dan udah ada respect banget terhadap seorang Masha and the Bear kali ini untuk tim alterigo. Tapi emang ini hero annoying banget sih, sama zamannya yes. ketika waktu itu kubra baru keluar. Yes bener banget, ini kalau misalnya Hell. kalian tahu ya, ini nih kalau kaya funny. pemain tim RRQ ada namanya Groot itu pakai Min Sitar. Oh, Oke. Okay. Iya itu nyebelin banget tuh, nangkap mulut. Tapi kalau misalnya dibilang ya, ehm, Bung Basta yes. kali ini. Ya, mohon apa? maaf kita bikin orang satu lagi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Gak apa-apa, gue enak banget, <laughs> <laughs> <laughs> gue enak banget itu gua juga enak foto banget lo deh. Iya. Soalnya kayak bisa enggak tiap match ada Oji kaya gitu. Kayak host-nya Oji hong kan? Ah. Iya bener. Susah iya. enak banget. Iya. iya. Yang gue bingung kenapa yang ditanya lu dong? <laughs> gue jadi kayak, oke okay, lumayan ya enak. Padahal lu berdua nih. sekantor ya. Nah ini, ini dari, dari tanya tanya tim Alter ego, lihat semuanya mendukung support dari orang tua... ...yang gak ada habis-habisnya membuat tenaga dari tim Alter ego ...bisa sampai di titik kali. Halo. Tapi satu hal yang gue suka ya, satu hal yang gue suka di sini adalah... ...orang tua yang nemenin anaknya okay. untuk nonton MPM c Yes, Makasih. Uh, yes, Makasih banget karena ini untuk membuktikan bahwa arah dari e-sport... ...adalah hal yang positif dan bagus banget tentunya. Benar yes. banget dan kali ini juga selamat datang... Untuk Bapak sense yang terhormat ya, Bapak sense tuh datang kali ini ya, ada ini adalah, dan kita lihat dari tim Alter Ego juga akan melakukan pick terakhir. Oh. Apa picknya? Kira-kira ya Bapak sense dari tim Alter Ego. <laughs> iya, kalau nggak salah <laughs> satu lawan banyak ya. Satu lawan banyak dan kali ini kita sudah melihat. Apa yang kurang Bapak? Dari Rex Regium Game, Game dan juga Banyak yang kurang, masih ada dua hero. Fighter? Um, tank support? Justru kalau support. menurut aku pribadi ya, Esmeralda ini bukan fighter, mid. Ini yang pasti, Rangsegum Keon kekurangan kata. Wow. Padang, padang keluar lagi. Padang keluar lagi memang sakit banget ultimate-nya untuk menghajar Esmeralda juga enak. Dan kali ini kita lihat di mana Badang itu punya kontrol juga, apalagi ada first crack-nya yang. Emang, gitu, gitu. emang punya kontrol. Ya, itu, eh enggak kontrol. Rasa tembok tembok, tembok, ya, ada tembok, tembok. tembok. Ngomongnya pelan-pelan aja. Iya, ya, biar mudah dimengerti orang gitu Iya, iya, iya, iya. Wih, lihat kayaknya dari Maman itu kayak dia mau ngikutin Udil yeah. kayaknya ya. Oh, enggak dia Maman. Kalau Udil dua, Maman 4. Itu satu perguruan punya. Oh, oh, ada paguyubannya ya. Ada. Itu paguyuban. Kita malah teman kalau ngomong sama <-ngomong> orang dulu. Dan <laughs> ini masih mempercayakan dengan kiminya apakah sih akan menggunakan kimi kali ini kalau kita ngeliatin uh, seringnya sih iya. yes wow, yes. wow. Ini, bakal... ini maksa sih ini maksa banget sih Apa? ini maksa untuk main samping banget yeah. lu lihat kayak ada Hylos sama xbox yang ngejagain kimi tapi permasalahnya Esmeralda juga butuh stand dari Hylos. Esmeralda juga butuh support. Ternyata di sini kita bisa dibilang, Atarigo, uh, kalau misalnya dia ditabrak di early kayak gini, Hah? dia bakal berat banget sih. Oke, okay. terus gimana Bung Oji kalau untuk Atarigo? Apakah pick terakhirnya akan mix Apa? atau jangan-jangan uh, full tank? Um, full tank ta ya? Engga. Gaspol terus bang. Iya. Ini Lolita Free, Lolita. Lolita. Lolita. Lolita. Lolita. Oh, Lolita. Lolita. Aku yakin. Seribu juta persen. Oke. Kalau emang kal kal lolita dipick, berarti bakal ada lolita di game yang ketiga. Yes. Ya iya iya. Balance. Oh. Tidak ada. Kan saya udah bilang match. Kan <laughs> saya udah bilang match. Iya yeah, Tapi kan ini kesatria. Di mana? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yes. Oh my god. Dan ada revitalized dari high los kayaknya ya. Aku, aku, aku sih mending Lolita. Lolita bisa nahan pertama, nah. dia bisa nahan damage dari seorang... Kamu kurang memperhatikan Alter Ego? Iya. Iya <laughs> lagi jawabnya. Iya maksudnya Alter Ego harusnya pakai Lolita. Enggak. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, ini pertanyaan singkat dari gue, seperti biasa sebelum mulai. Apa tuh? ya. lupa dulu ya, oke. Okay. Kira-kira game yang terakhir ini bakal dimenangin sama siapa? Sama siapa? RRQ atau Alter Ego? Melihat kesempatan RRQ. Yang akan melawan EVOS ya. Esports Basel. Yes, melihat kesempatan RRQ versus Alter Ego di game ketiga ini. Ya. Yep. Tampaknya memang Oji lebih mengetahui itu hal tersebut. Cik, gak boleh dilempar lagi? Gak. Udah mepet RRQ atau Alter Ego? Aku bisa dibilang di sini RRQ. RRQ. Volfah? Ya. Aku yang terbaik. RRQ atau Alter Ego? Uh, Alter Ego. Alter ego. Kata Oji, kata Oji. Kata kata. Oji yang Biar bilang. Biar seimbang satu sama. Aku pengen buat arah Oke langsung gue serahkan ke kalian berdua, silahkan. Oji dan juga Volva. Terima kasih banyak Pumfoko dan tentunya MPL. Season 4 ini di presented by Blake Shad. Dan tentunya masih dipandu oleh saya, Rencana dan juga partner saya. Volva. Yes, Volva. Kali ini kita lihat di mid masih ada seorang scene, seorang diri yang akan mencoba melawan seorang Sally Boy, tapi kali ini yes. yang unik adalah Sally Boy tidak dikawal di early. Yes. Dia lebih dikasih bebas supaya mungkin bisa dikawal oleh seorang kubra. Tapi ini menarik, dia artinya lebih lama untuk mendapatkan buff-nya dibandingkan wawannya. Benar banget. Dimana uh, Esmeralda punya capability untuk mendapatkan buff dengan sangat cepat. Yes. Dan terlebih lagi kepeginian dibakar-bakar sama Rev juga makin gampang juga ngabisinya gitu loh. Berapa? jadi keliringnya lebih 3. cepat, rotasinya lebih cepat dan gold buff mungkin bisa didapatkan oleh tim Araki dari kedua belah. Dan golnya mungkin tepat ke grand final. Yes bener banget, tapi kalian kali ini bakal menyaksikan dimana mencoba dipaksa dari seorang Celiboy terhadap seorang sin Dan Mauzi bakal bebas untuk dapetin gold buff di arah bottom lane kali ini bisa dibilang. Ini kayak uh, zona nyaman dari Alter Ego ya. Yes, betul banget. Tapi kita lihat Valirnya bakal di-pressure abis-abisan Jimmy Sudah langsung mengunci pergerakan dari Leo Murphy. Yes, dan kita lihat di sini et, et, Leo at, ke Murphy. Satu lagi, please. Masih bisa memberikan damage terhadap seorang lemon. Mungolko. Betul sekali, Leo Murphy juga mengecek busnya. Tidak ada siapa-siapa tapi tidak akan membiarkan lemon pulang begitu saja, Ta kah? Oh. Tapi zaman pasti dikeluarkan kali ini. Scene yang dituju. Belum ada insanity dari seorang Rev juga. Cassius hmm. tidak berhasil mendapatkan seorang Rev di sana. Karena kalau hasil mungkin bisa di follow-up oleh seorang Kelly Boy. Mungkin juga tapi kali ini Finnnya dalam bahaya langsung dibakar-bakar Leo Murphy. Akan kami dapatkan satu tapi dibalikin ternyata first block. dapatkan oleh Leo Murphy begitu saja. Yes, tapi kali ini Mauzi juga harus mundur kata. Lihat, bisa jadinya besar dari seorang Lemon dan juga seorang Finn di sana ya. Yes, betul banget. Tadi flickernya digunakan oleh Mau sih, Maung mau nggak salah sih. Untuk menghindari banyak banget damage yang dikeluarkan oleh ini dia replaynya, Bener oleh banget. Finn. Ini nih, ini, ini pas di sini. Gem, mau dipaksa takut nggak dapat kapur. Yes. Dia takut banget distan. Bener banget dia dapet, takut banget distan karena kejam tapi kita lihat siapa ah. yang oleh seorang Finn. Dan Maunzi masih mencoba untuk memberikan damage. Celliboy harus mundur. Zaman oh, pasti benar. keluarkan. Dua V... Tiga V sudah. Tapi masih ada ah, para Kelly yang dituju. Masih ada asur. Ah, masih ada flingar di sini. Dan malah di sisi lain. RCM pada berhasil mengamankan Kufra. Oh Celliboy okay, dalam akhir kali ini. Apakah dia akan terus-terusan menghadapi RCM? Tapi sementara itu. Di bawah Rimici sendiri yang mencoba mendapatkan tata. tetapi ternyata tidak bisa sesuai oh, harapan. Ini kalau seorang sin, Ini damage-nya bakal lebih sakit. Lagi dari seorang Sean dan Timo kali ini sudah berhasil mendapatkan dua poin. Arqiu mulai memimpin kali ini berbeda seribu gol. Dan kan? juga, kalau kita lihat tadi, impact dari l 7 menggunakan bariolnya di era... Nice. sungai yes. dekat Arsenal itu bagus banget membuat tim Alter Ego kayak oke okay, kita bubar aja kalau tadi ga ada R7 gue yakin langsung dimajuin balik sama Alter Ego bener banget tapi lihat Cassius harus mundur kali ini sin mencoba untuk mencicil sedikit-sedikit, demi satu-satunya lihat lihat damage yang lebih banyak Cassius berhasil tapi tidak, ada zaman pos di Sally Boy sin ga bisa berbuat banyak, R7 masih mau lebih, oh, coba mendapatkan r ganti tapi masih bisa dikoceng R7 Lihat, dia mencoba untuk mengamankan dirinya lewat bus, Hide and boost. Ketika lock targetnya hilang, Hermi Cina bisa yes. ngapain Betul banget, udah mau didorong sama R7, tapi ternyata di begitu aja. R7, kali ini harus cooldown lagi, barbie awalnya. di bawah mungkin, Preset yang diberikan, diberikan oleh Kimi. Kayaknya kurang impact, karena Bener. belum ada tawar yang jatuh. Tapi kali janggil. ini sepertinya Leon Murti. Eh masih mencapai. didorong. Murti, tapi lihat ada pelikiran dari seorang Lepon. Oh Lepon, satu lagi. Lepon oh. bisa dipikirkan tapi tidak ada revitalize. Tapi Casius langsung objektif gaming dan tidak berhasil oh, tapi ini. bakal bahaya banget. Gak bakal memaksakan Casius untuk mencoba mendapatkan seorang Lemon. Yes, betul banget. Baru dibilangin nggak ada impactnya tapi kali ini langsung diambil oleh Lemon. Begitu pula tarutnya juga hancur dengan sangat mudah. Walaupun Betul. tadi sempat ada arrival dari ufra tapi tidak memberikan impact. Tapi Lemon saya. kali ini dia uh, yang belum jantolnya bakal ya. benar-benar ngabisin Sumatera tadi milik itu yes. Nerigo. Agak sedikit tersendat kayaknya. Yes. Di arah bottom ya. Tapi ketika udah pecah satu ini pola permainan dari tim RRQ masih tinggi. Langsung berubah temponya tim RRQ. Dia ketika uh, udah eh. mulai baik di sisi offline-nya, ya. dia langsung Channel bisa mainin pola agresif. Kedua, kali ini Leo Murphy langsung saja mengajar vin Kartelnya yang sudah datang ke Land of the tapi yes. hari sudah bersiap-siap di belakang Rev. Tampaknya Rev hanya mencoba mencuri jarak saja. Iya yes, benar-benar, tapi Casius kali ini harus keluar dari kandang, mencoba mengejar tapi tidak berhasil, serangan itu Leo Murphy. Sudah mengeluarkan ultimate ya kali ini. Sudah ada pengen slam dari seorang Leo Murphy bapak Memaksa mundur vin tapi itu hanya sejak Rev sudah datang kembali ada sin juga kali ini apakah tinggal dua bar ini akan diambil oleh RRQ dan ambil dengan retribution. Yes selamat masa retribution tapi R7 kali ini enggak bisa dibungkam lebih lama oleh tim Alterigo Rimichi Kesulitan sekali untuk mendapatkan seorang R7. Betul sekali. Sempet diketukar ya, tapi kali ini kita lihat juga dari Maungzi masih try hard banget untuk mendapatkan pundi-pundi gold dari lini bawah. Sekarang nah itu... Kita lihat try nya udah pecah, udah armor loss sekali ini mukofa. R7 kali ini... Masih bisa dihindari oleh seorang RMG, masih ada flicker kali ini. RMG kita berhasil mendapatkan R7, lihat yes. darahnya. R7 dengan Satria berkuda, kali ini masih lebih unggul dari Offlane. Betul sekali Arang. sementara Kiminya mau dapetin buff tapi Harley, Harid uh, sudah berada di sana. Sementara ini Sin, dua lawan satu, ternyata empat. Selly Boy datang dan okay. KZ juga datang suara pelingkirannya secara Selly Boy. Ini dituju adalah Sin, kalau Sin yang gak dapet, gini oh. bakal rugi banget. Sinnya berhasil diamankan, dan kita lihat di sini, Ref gak punya armor. Lihat, baru punya Lanzisa Tadi sini, di cancel. Dan masih ada defisa Lanzan, setara Finn. Finn ya. Masih dapet berhasil ada di daerah tar, tapi bakal dipusuk begitu aja Ring of punishment-nya, mau bertahan gak bisa, double kill untuk Jelly Boy, tapi Kiminya Lihat Kiminya tapi masih ada rival dari Cassius, Cassius masih mencoba untuk mengejar seorang lemon. Ini Di sisi lain dari tim Malterigo, mencoba untuk mendapatkan tier kedua, tapi kayaknya gak bakal cukup deh. Mon. Jelly Boy dengan zaman court langsung kebut, dancing kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Ini gak bakal cukup, seperti dugaan Ranger memasang jomblo. Waduh, Apa? bener banget, tapi kali ini kita lihat lemon yang mencoba untuk mendapatkan, tapi masih ada first. Striker yang di mana berhasil dihindari oleh Pak 7 dan juga Leman, betul banget. Dan ini adalah penentuannya di mana tahun-tahun ketiga akan menjadi poin penting untuk Alter Ego. Kalau Alter Ego gagal mendapatkan ini, gue rasa kayak RRQ punya potensi untuk mendapatkan banyak banget bunyi-bunyi gol di next war nya Ya selamat lihat net nya diunggulkan jauh oleh tim Anarku dengan perolehan 2.500. Iya, bisa dibilangin. banget. ini Ref, sudah tinggal sedikit lagi armor tapi, tapi lihat di belakang. sana, pin yang dituju, gak peduli apapun yang terjadi. God Ternyata mau OZ mengarah wait. kemana Stora Lemon. Langsung ada, sudah oh, di sana menuju Stora Satu orang. down r pun kali ini dengan sama Porsche Jelly Boy mencoba mengambil tapi gak bisa Finn masih berada di bus kali ini mereka bersembunyi di semak-semak dari RRQ tapi oh, mereka tantuknya. iya Kalau udah kehilangan satu kufranya. dan ini masih bisa diamankan oleh seorang rev rev berhasil ah. mengamankannya Rimichi juga tidak berhasil mengamankan ini rugi yang cukup banyak dari Alterigo. dia sih. kehilangan tartar kehilangan casus dan ditambah dia kehilangan farmingan gold di lane yang lain bait yang dilakukan oleh Finn sangat-sangat berhasil dan juga glory pathway nya benar-benar mengamankan ditambah dengan bener banget itu yang cukup baik dan Siliboy kali ini dia masih unggul 5.700 net worth dari seorang Cindy Arami Siliboy harus mengeluarkan si Gravis untuk The X Ronadis yang untuk, eh, si untuk mundur kali itu Cassius. Langsung ada Lasin tadi di kemarin orang Rep. Dan kali ini sin udah mulai ngelakin sama Leopold Dan ternyata tidak ada yang dituju. Kali ini, lihat masih bisa mundur pahala pemain tim alterigo Tapi mereka harus kehilangan seorang Palin. Mau mencoba lebih kayaknya, Lemon langsung saja diajar sama Persuart. Satu hit lagi, Corona dari sini depan. ada stun, lawan Order, dan Sally Boy. Lihat, sita satu hit terakhir, masih diberikan dan jantan diamankan oleh seorang Shin. Oh, dua kill. Empat hero di arah bottom lane scene. Berhasil menumbangkan dua hero dari tim Alter Ego. Barang Apakah darang, darang, darang, darang. Alter Ego kali ini harus tumbangmu? Oh Sama. no, Rimici melakukan knockback ke arah seven. Tapi itu, oh in, terimbatal ke alertnya. Startnya bakal diambil begitu aja. Dan betul sekali langsung diamankan oleh seorang RRQ. Samaratriuri arah Mir berhasil dapat kill yang kedua dan di atas juga tersisa ini biter di arah top bottom dan mid. Ini tinggal nunggu aja di mana lord bisa diambil sama Lemon. Tapi permasalahannya adalah mereka masih punya jelly point. Ya, yes, mereka masih punya curry juga kali ini, Karinya oh, belum terpick off sama sekali. Ya, yes, tapi Maunzi bukan berarti dia tidak terpick off, dia punya zona farming yang nyaman. benar banget. Juga sama sekali menurut gua Ini justru yang jadi bahaya, ketika Maunzi juga nggak punya zona farming. Yes. Ini akan membuat alter ego, gak punya dia sama sekali, lima-limanya. benar banget, lihat Maunzi juga belum settle untuk mencoba menghadapi seorang sin di situ. Yes. Dan nah, Lemon di sini membantu seorang sin untuk mendapatkan buff dan Lord. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini di arah bottom Emang terhormat deh. Terhormat sekali, dia okay. ditungguin. Iya, baik kali Kai'sius mulai dipanggang kali ini. Tapi harus hati-hati lagi karena... Lab juga nggak tahu di belakangnya Kai'sius siapa, ya. karena Kai'sius terlalu pede juga. Kali ini Chely Boy. Oh oh betting dan percaya Immortal kali ini langsung diamankan... ...dari seorang revampus yang bisa survive. Ada zaman post yang dituju adalah Finn kali ini. Oh, oh lihat, damage oh, force dari seorang lemon terlalu sakit. Casey Sandwur masih bisa di-cancel dan double kill didapat celiboy. Celiboy bakal dipasang scene maletik. kali ini. Lihat, langsung dipasang ke sana. Celiboy masih bisa survive, damage dari seorang lemon terlalu sakit, dan R7 udah mulai datang tapi hanya untuk mundur kali ini. Yes, betul sekali R7 datang dari belakang belakang, langsung mundur Celiboy. Dan tidak ada zaman force lagi, tapi kita lihat lemon nanti dengan Energi Temple ini mencoba mendapatkan kill, tapi satu bar lagi ke arah Lord. Bakal diambil oleh Alter Rico, sementara Lemon maksimum cat. Dan Bam! Dan. Tagal didapatkan oleh Lemon. Tapi di belakang sini nya berhasil belakang yang satu. Fight Star Boat kena dua. Oh bakal dapet kill. Triple kill-nya. Yes, yes, yes, triple kill, kill. Lemon. Mau dong Cherry Boy. Dan kali ya. ini, Cherry Boy juga retumban. Terisal seorang Mausi di arah bottom lane. Lihat, para pemain Itibar Rarki mengamuk kali ini. Langsung dihilangkan saja, Bang. Oh di solo sit masih ada flicker dari Mausi dan si texture cukup besar kali ini buat Moofa This is the moment what are waiting for Mas. apakah menuju ke final upper bracket RRQ kita lihat di sini RRQ mana suaranya dan, dan ini dia betulasi sudah digunakan langsung mencoba mengarah ke area yang dicetar di mid dan juga di bottom lane kimnya sendirian, tapi lihat didorong dorong-dorong sama palirnya coba mendapatkan ini meter tapi gak bisa dipaksa lagi. Benar banget masih bisa diselamatkan ternyata 3 ini meter dari tim Alterigo kali ini. Momentum yang berbahaya dari tim Alterigo. Lihat, hampir saja Alterigo kehilangan yep. poinnya kali ini Bung Fauzi. Betul sekali ini adalah urgen banget untuk Alterigo di mana mereka tidak bisa memiliki sedikit pun. Sedikit pun karena di sini RRQ selalu memaksimalkan celah. Betul banget. Sedikit pun apapun celah yang ada bakal diambil oleh tim RRQ, meskipun dia sudah kalah tim fight sebelumnya. Itu yang bisa kita lihat dari M7 di mana dia datangnya kira, -kira, kira telat. Yes. Tapi sebenarnya dia pertolongan yang dibutuhkan. teman-teman RRQ. Dan ketika kalian lihat uh, Lemon masih charge, kalian kira nggak dapat Lord? No. Dia yes. berhasil menumbangkan satu hero di sana. Yes. Dan ternyata ada scene dari belakang yes. bisa dapat tiga. Tapi Bener. kali ini mereka udah nggak bisa ngadalin Lord. Lord masih lama banget. Yes. Ini di bus sendiri ya. sendirian. Yes. Badangnya apakah dia ingin mendapatkan ini? Kali hmm. ini lihat di sini Bu Volpa, permainan hit and boost dari para pemain tim RRQ itu benar-benar bisa memberikan kejutan terhadap tim Alterigo. Betul sekali masih ada teman-temannya di balik bus tapi hanya Lemon yang di depan mata untuk Alterigo. The batting, the batted, the Oke, siap bos. <laughs> dari, dari kali ini kita lihat, Sin uh, masih bisa survive untuk farming, dan yes. Lemon belum terbengkok sama sekali. Oh. Sudah mengamankan ice Queen world, blood yes. of despair, dan di sini film di Dia yang namanya "Dominance". Anggar. Oh. attack dari seorang Maungzil. ya, yes, betul banget. Ini. Tapi belum ada shadow mask di sini, jadi kayak harus ada shadow mask satu tidak, satu paling gak dari RRQ. Jadi yes. enak banget untuk nge-hunting. Keshus mungkin mengandangi Maungzi. Benar banget. Keshus juga kita lihat di sini uh, di mana dia selalu posisinya cukup baik cuma memang damage dari tim Rakyu terlalu besar. Dari uh, tim Rakyu. Kesius bisa nahan terlalu lama. Jadi ya. memang harus follow up yang cukup cepat backup dari tim alter. Itu. Tugas kesius adalah sampai ke arah belakang, tapi permasalahannya ke belakang aja susah banget. Betul, lihat dia bakal dibakar, langsung ada energi transformation. Bener banget, langsung ada energi transformation, dipukul mundur habis-habisan kali ini. Yes, betul banget dia harus menjaga jarak. Sementara diulur waktunya hingga bisa keluar kedua oleh arah betul. satu menit lagi. Betul, dan lihat RC 7 udah coba untuk ngamanin bab semuanya di pretelina. Ya, nah, nah, nah, nah kita beli yang konvertornya hidup cuma RRQ doang. Iya, tapi Altariqo harus masih semangat Bu. Coba tanya semangat Bu. Enggak mau. Oke. Okay. Udah ada wing off apa kalian yang diamankan oleh seorang ex board tandanya dia bakal lebih sustain dan juga ...bakal lebih kuat. Eh, keculiknya R7 kali ini barbial yang keluar tapi nggak jadi punya penunggang kudanya. Oh, oh ini berbahaya kenapa? Karena dari tim Alterygo langsung melancarkan serangan kali ini. Yes. Masih bisa dibalikan oleh tim Ararkey. Sin, empat, udah mengamankan Federal of Heaven. Ini empat lawan lima untuk empat. kontes uh, Lord-nya. Yes, jadi kenapa? ini bakal bahaya banget. Sementara itu yang dibutuhkan oleh RRQ adalah leomort-nya dengan Barbie. Kenapa? Karena itu damage areanya gede banget. Dan ditambah lagi kalau Bung Polvan mau tahu... Apa ini itu? tim alter cuma punya space sebesar 15 oh, nesek untuk Fight. Oh, nah. oh nah ini dia Tapi bakal ke... dimajuin gang, lihat ternyata, di... kali ini bakal mencoba ngebet dengan speedy light wheel -nya. Lord yang terhormat untuk kedua kalinya sudah muncul kali ini. Lihat Rimi cimu ke dalam, gak bakal ada face kali ini. Rev yang dituju ternyata bakal coba untuk memasak mendapatkan Lord kedua. Ini bahaya banget, kenapa? Lihat leomordnya udah hidup. Oh glorious bakal keluar ternyata langsung tiga empat baca juga udah pasul ya asta pabul sin langsung menuju ke arah belakang dan rimi juga rimi punya defense masih ada rimi rcm juga udah mulai datang kali ini lihat di arah belakang sin tp tadi bau terlalu besar gak bisa ditahan dan dan kali ini brin juga bakal kejar down dapukin kali ini papa lihat langsung mengarahkan sorotan kimi pada-pada tapi ternyata sihakat Bawang sih terlalu birahi kali lawan ini. lawan tiga kali ini R7 telah menemukan keistimewaan momentum dikeluarkan tapi ada bangun simbol. Mencoba dikejar dikejarkah R7 tidak ternyata lebih memilih untuk mengamankan lini di mid lane. Itu kalau mau sih bersabar sedikit yes. dia bisa ngamanin seorang ref. Betul banget aku setuju banget itu tapi permasalahannya dia memang sedikit gregetan jadi kiminya mengambil advantage soal itu. Yes. Bener, Bang, ditambah lagi dia lihat glowing wow. One. Ya, Kak, itu moving sport. Bocor, Bang. Iya, ba. sebetul yes, banget. Bocor, Bang. Ini udah ice win one, glowing one, moving God. one, ordi, waduh. Ini bakal kemana? Ini modal ya? Iya, kalau nggak ya, mortality winter tergen. Oke, okay. yes, bener juga. Memang winter gen, bagus juga, sih. bagus banget. Karena, kenapa? Karena ketika masuk dari seorang mau jeda juga, Sally Boy. Yes. ini lemon secara tidak sengaja dia uh, unlock apa, dia nggak bisa. Lock target. Iya, yes, sebetul banget, uh, dia akan menjadi hilang ya, inferable. Iya, yes, beberapa yes. detik itu, itu bakal bisa ngebuat para tim RRQ untuk masuk, apalagi Sin. Tapi Ji, yes. kalau inferable-nya berhasil, itu artinya ada kesempatan dimana Casius bisa menggunakan boxing ball. Yes, tapi, so, yes itu. itu bisa kebalikan dong. Consennya, yeah. tapi wall, gini ketika ada boxing ball, Lemon gak harus gunain perotongan uh, yang terkundur, dia hanya bisa nembakin Casius sampai dia tetap like Betul, tapi kita akan melihat sebentar lagi Lordnya masih coba dilindungi oleh RRQ, masih memegang Lord tapi lini bawah sudah mulai di oleh minion alter ego ini yes. bakal menjadi ancaman juga untuk ararki. tapi ini RMC kali ini harus bisa ngundang increase KK dengan benar sih karena kalau enggak ini bahaya banget lihat mencoba dipecahin kali ini okay. dan ternyata Rev udah nggak punya armor, armorless dan udah mulai dipaksa dari para pemain tim Alter yang mal agresif di arah pit lord kali ini Movova. Ini momennya untuk Alter Ego mengambil keuntungan tidak ada armor. Tapi lihat damage dari ini juga lumayan pit. sakit tapi Shin lihat udah keker disitu Mauzi yang dituju, liat Selly Boy mencoba mendapatkan Lemon dan paling udah hilang kali ini, Mauzi masih bisa tersebut yang dituju dan rev langsung mengarahkan ke Mauzi Mauzi tersebut hilang, Selly Boy dan juga Remici kali ini yang harus mempertahankan oh no, baik Shin paling star punya ke arah Selly Boy, Selly Boy, summon force menuju Lemon LEMON! LEMON! sudah Boy! Selly Boy masih bisa mendapatkan enzinka kalau Desk, mencoba kabur kali ini, mencoba dikitar, nggak bisa The Miracle Boy kali ini mencoba menyelamatkan dirinya. Tapi oh. lihat ada kuda. Dia masih bisa terbaik dan mega kill. Diamankan pada seorang R7. Tapi RRQ mereka nggak mau Lord. Mereka mau langsung bos Masih ada Rimichi ternyata di area base-nya. Tapi lihat masih ada 5 detik lagi. Dan Leon Murphy bakal hidup kembali. Tapi Sin lebih mengarah ke arah seorang turret. Dan merasa dihilangkan oh no. langsung saja diamankan target mid-nya teman-teman. Tar Sin terlalu berbahaya Bisa stun kali ini kali dibalikin oleh si Liat kali ini. Liam Murphy yang sedikit kesakitan. Mulai sama-sama panas-panas dan para pemain tim para RQ. Agar mendapatkan lordnya ketiga kali ini. Tim para berhasil mengamankan Lordnya. Ini bakal menjadi ancaman untuk Alter Ego, Karena ini Lord yang sangat-sangat tebal. Super Minionnya juga sangat tebal. Well, kita akan melihat sekali lagi. Sedikit lagi kayak ya, 10 detik lagi dari sekarang keluarnya bakal keluar. Ini, ini bakal menjadi tim fight yang alot. Alert. Bukan hanya lordnya yang alot, eh, Tapi kalau menurut aku justru ini enak banget. Begitu lordnya diincar sama Kari, sama Leo Murphy. Yes. Di situ falling bisa keluar. Dan itu selalu keluar. Jadi gini kalau menurut aku uh, Cassius dia me memang jadi inisiator cuma. Yes. Tadi ada sedikit salah, selalu ke arah tank yang dituju kali ini. Iya bener banget. Jadi bisa ditahan dulu ya? Bisa ditahan dulu. Jadi bisa ditahan dulu, jangan dulu. dibuka dulu. Bisa ditahan dulu. Iya bisa dibukanya nanti aja iya, tim fight-nya ya. Iya banget, fight-nya. Karena menunggu Super Minion dari kali ini, langsung dihajar oleh karinya. Paling starmu belum genger, tapi lihat langsung ngawuk. Ini, ini terus pecah dan turtle udah hilang kali Dasi ini. Kasus adalah di tadi ini. seorang Cassius, Lemon. Lihat Pada gelar, ada Glorious Pathway. Selo datang. Jadi adalah belum datang. Mau di masih free. Remiji udah mulai datang. Finn udah pecah kali ini immortality-nya. masih bisa dipukul mundur oleh oh. seorang Belmurphy oh. kali 4 ini. lawan 5 mencoba melakukan defense terhadap base-nya dan oh. rep-nya belum bisa bubar. Fine Carmones Caliboy. Dor Remiji, Caliboy free dan masih bisa dibalikan keadaan 4 versus tiga kali di Bu Paul, Sekali lagi Alterico e berhasil mengamankan base-nya yes, dengan teman. kekuatan badan. Yes, Teddy Sidor mana suaranya? Luar yes. biasa sekali, karinya benar-benar on point banget, dan paling setarmunya agak sedikit telat. Kalau tadi boleh, gue bilang, Betul. "Karena begitu dia mau mengincar badangnya, ternyata badangnya udah geser." Para dang dang dang, -dang, dang, -dang udah kegeser kali ini kita orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, lagi? tua, lihat R orang nya, orang tua, langsung keluar begitu aja. Sebentar, Kelly Boy, tua, orang demi mencicil teman-teman dari RRQ mengeluarkan hingga sedetil itu, biasa yes, juga di sini nih, Badang untar lagi bakal keluarin semua kemampuan yang dia punya. Yes benar, Badang Rimici akhirnya menyelamatkan sepetje ya. Yes, Bum, betul ya. banget di sini ada Taman por juga langsung langsung ntar di ternyata sedang ada war. Tapi kita lihat berhasil di Dan Cassius berhasil mendapatkan 3 star. ada x 1 menuju ke selama Murphy. dituju. lihat TPSnya terlalu besar. Yes, lain kali ini. video dituju. Berada di depan sana. Lihat TPSnya terlalu besar. Berhasil kehilangan 3 Dan Sally Boy di arah sana. Mencoba mengambil, tapi belum berhasil kali ini. Apakah Araki akan kalah kali ini? Langsung saja, Ota jadi ambil lihat, oleh Langsung mengarah ke ramilan. Sudah ada yang melarikan si Remecy. Langsung keren beneran. Kalian kali ini, ini biternya udah dihilangkan. Kau udah punya pasuk dari Rem. Di kertas ada yang aja kita lihat Daman di sana. Samarmon dari bintilah. Oh, Kimaki -kir. Remon sendirian. Yang Mulsi mencoba mengambil Permainan ini masih pecah, oh. bisa. Masih ada immortality kali ini lihat, oh. masih bisa survive. Tenis indoor pada suaranya? Harus di kau bawahnya, atasnya atasnya. Hampir didapatkan yes. oleh minion kali gila. ini. Oh my god, gila gila. Sampai detik-detik terakhir kali ini Oji oh, kesurupan masker gua. Oh nggak gitu, enggak <laughs> gitu. Ini lihat, kalau kita perhatikan memang sedikit terburu-buru. Mereka nggak sabar banget untuk menghabisi seorang. Um, Xbox, wah aduh, aduh, aduh. dan juga Oi. lemon bagus banget di sini blinkernya dia langsung menghindari Leo Murphy, tapi Leo Murphy nya juga Gak begitu terkena hit, dia langsung dengan Ice Queen 1 nya, Lord Sorry Ice Queen 2, Keon, langsung <laughs> jadi buku. Gue butuh, butuh siapa, butuh Budemo Star, kenapa, kenapa, per <laughs> Aduh, dan ini oh. adalah Lord yang keempat, yang yes. dimana akan langsung dilahap oleh RRQ tapi baru 2 bar, Oh, oh Altering sudah mengetahui RRQ posisinya di mana. Yes. Kari masih berada di mid tapi buat lagi dan langsung hilang jadi kontes bro. Langsung kabur. Dan lihat ya, Pinnya udah mulai tertangkap, langsung di follow up, udah hilang pindah kali ini. Lihat masih mencoba dipangsa dan langsung hilang di telan bumi dan Lord seperti yang bakal diamankan dengan cukup cepat di arah mid. Yes, betul sekali sementara Lordnya sudah ada berjalan tapi itu cukup alot bro. Tapi nggak bisa, nggak bisa langsung di takedown begitu aja. Ya, tapi tetap dapat di samping. Dia gak punya armor, Ray gak punya armor. Red. lihat, dia nggak butuh armor. Baru. Dia cuma butuh teman teman Dia dia bukan hanya butuh armor dan teman-teman, dia juga butuh pasangan. Itu Anda. <laughs> Sama itu saya. Jangan sampekan Anda dengan Ray. Oh iya, maaf. Oh, maaf. oh iya, maaf-maaf. Oke. Okay. Tapi kali ini, beneran -bener warren cukup alot, oh ya? Gimana? Iya. 23 menit kali oh iya, ini. ini? udah 23 menit, ya? Well, kalau kita niat juga, kali ini untuk Alter Ego memang udah cukup sangat sengit banget kalau dilihat dari item. Aku ngerasa karinya udah mentok banget sih, ini udah gak bisa diganti apa-apa lagi. Mungkin, bener banget. Immortality-nya udah jatuh langsung di item. Benar. Itu, itu salah satu cara, tapi segesit apa tangannya? Maksudnya yes. kayak dia bisa dapat live sebesar apa, walaupun dia udah, udah udah ganti item gitu loh. Bener banget. Mekaniknya juga butuh harus uh, banyak ya, ya Tapi kali ini kita bakal mencoba Untuk melihat dimana udah ke arah Super late game Menuju betul ke banget. arah setengah jam dari game terakhir kali ini Oke tenang aja Ji uh. Kita bisa sampai satu jam tentunya Jangankan satu jam saya berapa tuh tadi Lorte sampai delapan saya pernah Oh, oh, oh. saya pernah ngekes lorte sampai delapan Oke curhat Ajeng curhat ya uh. ternyata tapi Ref yeah benar-benar kayak udah mulai tanki tapi kalau dia mau bikin damage sebenarnya oke okay juga karena di sini kayak udah mulai butuh banyak banget damage kayak badangnya bisa di instantin pun Bener -bener. itu adalah poin yang sangat penting dari arah terlebih Bener -bener. lagi kayak lemon dia udah nggak mungkin bisa jauh dari teman-temannya karena dia bisa yes. di solo kill sama celly boy atau sama badangnya mungkin ini bakal Bener -bener. berarti bakal sangat-sangat menyusahkan jika lemonnya yang hilang ...dari Land of Dawn. Bener banget, tapi tadi bener benar berhasil untuk uh, memecahkan immortality dari seorang lemon... ...untung ada winter dari Leo yes, Tapi kita banget. lihat setup kali ini berbahaya, remisi udah mulai bonyong. Udah mulai dipaksa di arah bottom lane untuk mendapatkan ini... ...bitar dari para tim Ego. Tapi Leo Murphy langsung mengeluarkan ultimate-nya untuk mengusir mundur para pemain tim Altarigo. ini di? yang terakhir kalinya warnanya masih coba ditahan aja di area... Dari alter ego, di mulut dari inhibitor tarutnya. Betul tapi sekali. masih belum bisa ngapa-ngapain juga, Sebenarnya lemonnya udah mulai ngicil-ngicil ke arah tarut. Tapi Benar banget. dengan adanya badang jan juga kari, yes. agak sedikit susah untuk mencicil tarut dari inhibitor tarut yang ada di bawah. Tapi kita lihat bukhova ini networknya udah mau hampir 100 ribu. udah bisa masuk untuk main odong-odong ya. <laughs> main, odong -odong. Eh, iya, udah main odong Udah -odong. lebih odong-odong ya, tapi kita masih cukup bersabar. Karena keserasaan sabar, nunggu playernya ini loh, Danvin. Apakah dia langsung melakukan stun? Tidak ternyata. Enggak, tapi ini hati-hati, kenapa? Apa? Ketika pin tersenggol, Lemon kan selalu follow up. Ya. Ini yang bahaya apa? Lemon follow up, dia nggak tahu di belakang tiba-tiba ada selip banyak. Surprise attack, mother father. Oh iya gitu. benar juga, tapi tenang aja. Kalau untuk saat ini, menurut gua, Sin dan juga Rep udah memiliki damage yang kompatibel untuk menjaga Lemon sendiri. Walaupun nggak ada Lemon, gua rasa damage-nya juga udah mulai cukup sih. Sakit tapi kita lihat sih, ini. bisa dibilang Sin tuh sakit banget. Yes. Jadi kalau misalnya selendangnya ditabok kita bawakan kapal banget nih, Pak. itu sakit banget, Bu. Lihat itu dia dari seorang Leo Murphy, Kak Arafin. Sakit banget, udah setengah dari itu, darah. udah lima ribu udah 7.500 lima ratus damage. Iya, tuh lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan delapan damage. 7.500. lima oh, oh, kamu usang ngitung ya. Itu kan yang garis besarnya itu lima ribu, Pak. Oh, kamu jagung itu ya? Uh, diajarin kornet. Oh iya, benar juga, kornet kan, emang uh, fisika ya? Iya, dia fisika banget orangnya. Iya, S1 Fisika ya? S1 Fisika. S1 Fisika. Oke. Hebat loh caster S1 Fisika. Okay. Lho, S1, fisika. Mipa aja Mipa. Mipa ya? Mipa Mipa. Ude Persintas terkenal di... Lord ...Bandung. Betul banget sen. Ya. Kita langsung aja melihat adanya Lord yang keempat. Oh Ayo selamat datang Bapak Lord yang terhormat untuk keempat kalinya di line of dawn kali ini. Yooo... Mulai dituluh. Mantap ya kali ini Bapak celi oh, ya? boy udah punya holy crystal kali ini. Yes. Damage nya bakal panas banget, panas, panas, oh, panas. Oh belum tentu, karena celi boy dingin pak. Iya. Rambut haritnya warna es. Di Mana ada, itu umban orang udah tua. <tuk> <tuk> <tuk> tapi Kamu mencabuk tak ada masker. <tuk> Waduh tapi kali ini kita bakal melihat gimana. Dari para pemain Eh uh, tidak teribu. ada oh, kali ini. Rem flickernya sudah hilang, ini berbahaya kenapa? Rem gak punya armorless, Rem gak punya last saniti Tapi di bawah. Sedangkan itu R7 mencoba untuk mendapatkan. Eh high nya. I love -nya. I love. Gak boleh pulang, maunya digoyang buying time kali ini mencoba untuk mendapatkan lot dari tim RRQ dan sepertinya pinnya tebel banget. Busen. masih ada immortality tapi lihat di mana lordnya oh, di dua bar lagi tapi lihat this is disaster performance tim kita udah Nino, mulai Nino, mendapat Nino, tidak berhasil mendapatkan kali ini, Lord yang keempat sudah didapatkan Line, Team Lord RRQ. Days days. Team RRQ mendapatkan Lordnya. Ini akan menjadi poster akhir untuk RRQ, seharusnya begitu. Kalian bisa ditahan, ini bakal gila banget dari altering, mungkin bisa dibalikin keadaannya. Dan juga, gua pengen minta sekali lagi, tenis Indoor pada suaranya. Dan kita lihat, oh. Lordnya udah 100 ribu, udah bisa buat ngajak sekeluarga main odong-odong, kita lihat di sini ya. <laughs> sekeluarga main odong-odong, tapi lihat Lordnya, Dari Aramid, sudah mulai datang. Sementara itu Super ada di area Gak. bottom line. Move off, apa apa Ini apa -apa, apa -apa. Lord yang kali ini lebih kuat. Kenapa? Karena Lord yang kali ini udah minum vitamin C dan juga kalsium. Dan ini berbahaya untuk tim alterigo dia bakal sulit banget. Dan sulit pak. banget untuk takedownnya. Mohon maaf, kalsium buat peningin badan. Kalsium untuk kuatin tulang ya. Iya. Kecilnya nggak pernah minum kalsium, nggak tahu Emang tapi kejalanan kali ini. Udah bakal coba di pick up dan ternyata bakal <laughs> dipaksa oleh R7. Tapi damage dari soal kesus ini adalah beti. R7 terakhir. Hey, Emotologi kita. Hey. Sil menunjukkan seorang mauzi. Mauzi masih ada aplikasi oh, tapi saya lihat kali satu ini. Satu di tank down. Dan kali dikeluar di, di smartphone untuk mundur. Ternyata berhasil di defend oleh Alter Eagle. Kali lagi di defend. Yes. Masih bisa di defend. Masih bisa di defend. Ini. Permainan yang cukup kerat dan sudah memasuki setengah jam oh, Teddy Sindor, mana suaranya? Langsung sama Coach kali ini yangenza was of opportunity-nya. Yes. Dan kali ini masih ditahan. Lihat Kiminya enggak bisa ngapa ngapain lagi Lemon. Sementara palingnya jauh di atas sana di base. Kembali lagi ke arah base kali ini Difins yes, mencoba scouting saja ke arah chelly Boy. Tapi chelly Boy lihat ini Lemon berbahaya. Lemon bakal bisa dipikau oleh seorang chelly Boy. Yeah. Dan Leo Murphy masih menjaga pergerakan dari seorang Ermichi. Memang permainan yang kerat. Ini kedua tim benar-benar bukan kaleng-kaleng. Apakah kita akan menuju ke Lord yang kelima kali ini? Karena no? yes. Lord yang kelima tinggal 110 detik lagi, let's go, kita lanjut yang kelima. 110 detik is aged. saya pernah 8 Lord, santai aja. Oh, oke, okay. kita akan santai menjaga, aja. Kita akan ke yang ke oke Ji? Kalau bisa dapat 9 itu rekor di MPL, karena MPL season 1 Lordnya sampai 8. Oh, luar biasa sekali. 7, 7. 7, 7. Boong kamu ya, boong. <laughs> saya, saya lupa minum minyak ikan, jadi suka lupa. <laughs> oke. Okay. So, Nah, tapi kali ini kita bakal lihat, mana Pin sudah berada di garis tepat, dan Lemon masih konsisten berada di arah bottom lane dengan uh, A lihat lagi pokoknya, lagi-lagi bertemu dengan cok, tapi ini Vin udah jadi kuda liar gue, bener-bener. Finn tapi ref kali ini bakal dibetting lagi. Ini immortalnya ref pecah, ini bakal bahaya. Lihat, menit lagi kemudian Lord tapi detail ref refnya udah pada mau timbul aja. Dikeluarkan, distan aja. Semuanya udah masuk, resist sasser lihat. R7 menit, 45 kali. 45 kali, 45 kali. 35 kali, 35 kali. 55 kali, survive, lihat bakal di 55 kali. 55 kali, 55 kali. 55 kali, kali. 55 kali, 55 kali. 55 ada 55 nya lemon kali, dikejar oleh kali, Mau dia harus mundur. Dan langsung ada seed. Memecahkan... Oh, di double, double, kill. double kill. Bersama Ini dia. Last push dari Arar juga. Karena 4. Melawan 3. Lihatnya Nurmi masih berada di bawah sementara mid-nya bakal langsung di post, yes. ultimate sudah dibuatkan kita, kita lihat kali ini, para pemain dari tim Alterigo mencoba untuk mendapatkan Lemon, Lemon masih bisa survive sekarang nih kalian langsung diamankan kali ini, ref langsung mencoba lagi sanity, tapi gak berhasil dapat apapun sih menuju ke seorang Vin, dan Vin tumbang kali ini Tuh. ref yang dituju, ref bisa pulang tas ada flicker ternyata, dan ternyata balik oh. oh my oh. god, maximum chance dengan kali yang berhasil menemukan kena terapi therapy, Maungzi hilang begitu saja harus mundur dulu lagi si sementara yes. ref, coba kebakarin hutannya. Tapi lihat di sini, udah ada Lord yang kelima. Ditambah tiga detik lagi, bakal ada seli, boy. Setelah datang bapak Lord yang kelima kalinya. Wow. Oh, ya, tinggal kita, dua lagi. Ini adalah yang selama kita memecahkan rekor di regular season yang keempat. Tapi kita belum memecahkan regular season yang pertama. Yes, empat puluh menit kita bakal pecahin. Kita bakal pecahin. Gitu. Lord. Oke barjelnya udah keluar, lot yang kelima, yeah. tinggal satu bar lagi, sementara yeah. karinya, mau sih, mau mencoba mengaktifkan. Wuh, oh, nya off. gagal gagal gagal, Red-nya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Red-nya gak bisa ngapa-ngapain lagi dan kita lihat kali ini, apakah bisa menyampai 50 menit karena? Terakhir, kalau salah tidak itu 45 menit sampai. Tidak tinggal. salah, Bapak. Hah? tidak salah. Mereka oh, tidak, tidak biasa ngekes lupa <laughs> kebalik-balik atau bulak-bulak. <laughs> Oke, networknya juga udah kemana-mana. Ini sepuluh ribu network. Wow. wow, masih cukup santai dari dua tim. tambaknya mau wow, ke ratus ribu network, bentar lagi bakal seratus ribu, dan bakal bisa raktir. Teman-teman makan, Gultik. Wee. Terima kasih, Oji, udah ngeraktir, tapi esin. Eh, dia berubah jadi orang? Oke, Mon. lihat kali ini mau sih udah bingung mau beli apa lagi? Jangankan beli item, beli rumah sama mobil udah cukup ini ya? <laughs> bisa, bisa tapi lihat. Eh, iya. no, repnya bakal dikejar kan? enggak ternyata r. Masih sampai bisa kali tengah. ini. Dan ini Lordnya bakal lebih alat lihat. Lemon langsung melakukan damage dan dia lepas loss alasan intinya keluarkan bomb dan kali ini masih ada Sally Boy immortalnya pecah R7 masih bisa bebas dan ternyata itu adalah Sally Boy RMichi Sally Boy lambat Sally Boy selamatkan Cassie terus berapa double start tapi udah mulai masuk medianya sore ini datang satu mundur dari theestrel ar ar akhirnya mendapatkan poin kedua dan lawas K